Folklore atau cerita rakyat di Indonesia memiliki ribuan kisah. Dan folklore atau cerita rakyat itu sangat penting. Di dunia mungkin dikenal cerita Romeo dan Juliet di Eropa. Di Indonesia ada andeh-andeh lumut. Mereka mempunyai cerita apapun, kita punya cerita yang lebih seru dan lebih indah. Bahkan cerita rakyat folklore di Kepulauan Nias yang menceritakan begitu ada gempa langsung naik ke gunung. Setelah ratusan tahun dari mulut ke mulut cerita itu diceritakan Hal inilah yang menyelamatkan waktu peristiwa tsunami di Aceh Banyak korban sampai ratus ribu warga Aceh Tapi di Nias tidak terlalu banyak Karena mereka sudah tahu cerita dari mulut ke mulut itulah folk Dan salah satu cerita rakyat Yang selalu didengungkan oleh mbah-mbah nenek-nenek saya dulu Ketika lagi tidur adalah cerita perintah Sunan Bonang. Untuk melaksanakan yang namanya sebuah perintah, sebuah perintah yang namanya apatini, perintah mematikan api. Sunan Bonang tahu budaya api adalah dekat dengan budaya metal, di mana membuat keris, membuat peralatan metal, semua menggunakan pini atau api. Dahono. Perintah ini adalah perintah mematikan api ketika Belanda tahun 1470-an di abad 15 sudah akan menguasai Indonesia. Sunat Bonang tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti bukan akan mengambil sekedar rempah di Indonesia, tapi akan mengambil budaya metal. Dan langsung diperintahkan perintah Apatigeni tersebut. Dan sejak saat itu, sudah 400 tahun lebih, budaya metal di Indonesia masuk ke dalam permukaan kita. dan salah satu peristiwa yang saat ini selalu didengungkan oleh mbah dan eyang adalah suatu hari nanti perintah tinitah sumuruping geni perintah menyalakan api akan dilaksanakan segera dan ketahuilah para sahabat kayaknya waktu itu adalah sekarang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 yang kemudian hari jadi sumur sebenarnya para sunan itu mengambil tanah tersebut lalu sebagai bahan untuk membuat harta dalam tanda penting apa yang mereka lakukan setelah itu mereka lakukan adalah memberi air dan merendangnya lalu diletakkan ke dalam kendi. Selang beberapa hari cairan tadi dipisahkan dan tanah tersebut dibakar menjadi solid. Dan benda yang dibakar tersebut merupakan ingot atau dore dengan kadar emas antara 14 sampai 22 karat. Yang dalam cerita turun temurun ternyata cairan tadi adalah bakteria atau kalau dalam bahasa modern dalam ilmu patologi itu adalah bioengineering. Para sunan memisahkan unsur logam tadi menggunakan bakteria. Para sunan melaksanakan bioengineering jauh sebelum dunia mengenal mikroba virus bakteri di mana mereka menyebutnya dengan istilah lelembut saking halus dan kecilnya ini bukan makhluk halus seperti jin setan dan segalanya. Ini adalah makhluk kecil super nano yang bekerja menurut hukum alam. Inilah yang menjadi kunci sukses bermain di bidang metalurgi yang harus dicari oleh generasi anak bangsa nusantara, kekayaan ilmu teknologi logam. Osmium misalnya benda logam yang berat jenisnya lebih berat dari besi namun selalu oily, licin. Kalau osmium diproduksi dibuat untuk benda yang rotating berputar seperti turbin jet engine, baling-baling propeller kapal laut, maka pelumas olinya hanya perlu 10% saja kebutuhannya. Mesin menjadi lebih baik performanya. Dengan perawatan yang rendah, dunia aviasi dan dunia maritim bisa maju tiga kali lipat dari sekarang. Dan osmium itu banyak di bumi Nusantara Palladium yang lebih kempling mengkilat, lebih ringan dari platinum, tapi lebih kuat mutunya akan membuat dunia kesehatan seperti laser, heavy duty, permesinan, transportasi, drone akan menjadi sangat murah. Rodium lain lagi bisa minus resisten pengantarnya hingga alat komunikasi bisa lompat menjadi 6G, 7G, bahkan 10G lebih cepat lagi data tertransfer membuat listrik tenaga nuklir tidak lagi berbasis uranium yang berbahaya membuat biaya listrik berbasis minyak bumi batu bara menjadi kemahalan karena dengan thorium per kilowatt hour hanya 0,3 dolar jauh di bawah harga batu bara yang 0,8 dolar dan jauh di bawah gas yang 1,1 dolar untuk energi listrik semua itu adalah budaya metal mulai dari metal biasa metal tanah jarang atau rare earth hingga precious group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 kita menengok sejarah sebentar Sebelum Kopernikus menyatakan matahari pusat semesta, maka dunia ini konstanta matematika dan fisikanya tidak pernah stabil tidak banyak penemuan yang jenius karena semuanya banyak yang belum pasti matematika dan fisika itu ilmu pasti, belum menjadi ilmu pasti saat itu karena konstanta bilangannya tidak stabil ketika Kopernikus memberikan pernyataan matahari pusat semesta dia dipenjara oleh gereja namun sahabatnya yang lain Leonardo da Vinci terinspirasi dia menjadikan nol patokan semesta di matahari dalam setiap perhitungan kalkulasi di dalam karya-karyanya membuat dia menemukan aha moment yaitu semua mendadak menjadi pasti dan fix dia saat itu menciptakan lebih dari 6.000 paten karya-karya baru karena akhirnya ditemukan patokan tadi membuat konstantanya konstan atau diam dunia menjadi terang illuminate karena akhirnya semua ada patok yang diam, jarak matahari itu menjadi kunci ketika matahari dijadikan patok awalnya dan diam. Sejak saat itu, teori gravitasi Newton, prinsip pihak, matematika tercipta. Satuan jarak, satuan waktu, satuan panas Gravitasi mendadak menjadi terukur Semua free thinker menjadi bergairah Dunia teknologi permesinan berkembang dengan cepat Sejak saat itu hingga puncaknya adalah revolusi industri di Eropa Eropa mengalami zaman keemasan manusia kedua Sejak zaman keemasan pertama periode Sokrates Plato yang penuh dengan kedamaian dan karya tinggi umat manusia Di Timur Tengah berbarengan dengan itu juga Kemajuan ilmu tadi membawa Islam juga dalam zaman keemasannya Karena teknologi dan pendidikan Revolusi industri Eropa tadi akhirnya melahirkan penjajahan atas negara yang belum berteknologi namun kaya sumber daya alamnya atas nama kemakmuran negara industri itulah penjajahan terjadi. Lalu ada sebuah wilayah yang makmur yang menjadi incaran negara teknologi itu di abad pertengahan. Wilayah itu mataharinya tercurah 95% dalam satu tahun, sumber airnya banyak dan memiliki pegunungan vulkanik dan tektonik yang panjang yang setiap saat memuntahkan sumber Berpupuk yang subur, penduduknya bercocok tanam dan nelayan. Lautnya handal, pertaniannya sudah mengikuti musim, serta sistem irigasi yang mumpuni dan juga punya budaya kesenian yang tinggi. Jika sahabat ingin tahu, tingginya sebuah peradaban, lihatlah seninya. Eropa di masa jayanya, zaman renesang, alat musiknya terbuat dari senar kayu bahannya. Biola, harpa, piano, drum. Drum juga dibungkus pakai kulit binatang. Bangsa Cina dengan kecapi, senar, suling. Lalu timur tengah ada rebana, gendang, India, suling, sitar, kayu, dan senar. Namun, bangsa makmur yang namanya Nusantara telah menggunakan log sebagai alat musiknya, berupa gom, gamelan, berbahan logam dengan nada pentatonik yang unik, tembaga, suasa atau emas muda, dan banyak lagi unsur logam yang digunakan dalam alat musik tradisional Nusantara di Nias, di Kutai, di Jawa, di Sulawesi, semua terdapat jenis alat musik berbasis logam, budaya ini sudah ada ratusan tahun yang lalu budaya logam Nusantara sangat tinggi, karena itu ketika Sunan Bonang memerintahkan apa Apatigen Perintah mematikan api, budaya logam disimpan rapi. Semua api peleburan dimatikan, ditutup rapat, sehingga ketika penjajahan datang di muka bumi Nusantara, bukan saja mereka ingin mencari rempah, namun pastinya mereka mencari budaya logam. Data tersebut hilang di telan bumi. Para Sunan tahu penjajah tadi sekali lagi bukan mencari rempah, ada yang lebih tinggi dari rempah, yaitu mereka mencari budaya logam. Cerita ini mungkin hanya folklore atau cerita rakyat. Namun cerita ini menyebar terus karena tradisi Nusantara adalah budayanya pitutur bertutur, bukan budaya tulisan cerita ini adalah cerita yang biasa mbah-mbah saya ceritakan di malam hari Ba'da Isa di kampung saya dulu. Yang dilanjutkan begini ada dua perintah Sunan Bonang kala itu. Yang satunya lagi, yang kedua adalah nanti di generasi 17 setelah dirinya Tinita Sabdo sumurping geni perintah sabda menyalakan api akan dilaksanakan Sahabat, sesungguhnya saat ini adalah zaman keturunan ke-17 dari Trah Kasunanan. Jadi, sekedar mengingatkan, waktu itu adalah sekarang.